Wow, lihat ini teman. Di sini ada mobil. Ayo kita lihat. Wah, di Ini mobil polisi teman. Mantap. Wah wah wah wah. Lihat ini teman. Di sini ada banyak sekali mainan. Wow, keren. Mainannya bermacam-macam teman. Ayo kita lihat. Ada mainan apa saja di sini? Uhuh, lihat ini, di sini ada carrier. Mantap. Wah, wow. di sini ada tangki. Keren ya. Wow, ini mobil. Wah, thank you, teman. Mantul! Wadidaw, lihat ini, teman. Di sini juga ada mesin launcher. Mantap! <tuh> wow, kalau yang ini, bendy bas teman. Keren ya. Kita taruh di sini ya. Wow. Di sini juga ada double decker, teman. Mantul. Wah, wah, wah, wah. Ini mobil apa? Wow. Ini missile launcher lagi, teman. platforms. Dan... Wow, yang ini mobil militer teman. That a high level of teman. Mantap. Wah wah wah, ini carrier lagi. Keren. Wow, di hari di teman seperti tadi tangki panjang. Wow, yang ini apa? Wow, eskavator. Mantap. Wow. Bajay, teman. Mantul. Oh, lihat itu, teman. Ada yang warna hijau. Wah, logi. Di atas langit yang ya, amat-amat biru. Keren. Oh, di sini juga ada. Oh, dantrek, teman. Wow. Ini kendaraan panjang lagi teman. Ayo kita ambil. Ini kendaraan apa? Oh, oh, oh, oh. ini adalah bendi bus panjang lagi, bus panjang. Mantul. Ayo kita akan mainin di sini semua ya teman. Oh, oh, oh. ini ada mobil beradu banteng. Wah, ini tanki lagi teman. ini uh oh, ini mobil sampah uh mantap oh ini ada mobil kecil wow roller keren uh. Ini ada mobil kecil lagi Hehehe Yang ini forklift teman Mantul Sini ya Wow Wow ini tahu keren Keren well, too. And... Wow ini ada mobil besar ini mobil apa ya? Wow, ini truk oleng. Mantap, truk oleng Spongebob. Oh, sini keren. Wah, wah, wah, wah, wah, Lihat itu teman. Di sana ada mobil lagi. Eh, wah, ini mobil pemadam kebakaran. Wow. Yang ini Kereta Thomas teman Mantul Nah Yang itu Wah Thomas and Friends Mantap Ih, Yang ini ada mobil lagi Wow mobil keren Molen Mixer truck nah yang ini terakhir teman mobil yang paling besar dan paling berat ayo kita ambil mobil apa ini wow ini adalah truk oeleng teman wow, besar sekali mantul wow mainannya mantul-mantul teman lihat-lihat wow ih ada banyak sekali mainan teman-teman Wow, waw, waw, mana sudah terkumpul semua di sini ya? Hehehe, oh iya, teman, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar besok kita bisa cari mainan lagi, biar mainannya lebih banyak lagi. Oke. Okay.